Thank you. tapi baru kesini kayaknya nah, <laughs> terbayang ya hampir 2 tahun di sini tapi nggak pernah hampir. jadi aku kalau libur tuh langsung ke walian ke Taichung kecilung jadi emang eksplornya jauh-jauh dan padahal deket paling lima menit <laughs> tapi aku belum pernah kesini ya sedikit buat kalian jangan lupa subscribe like comment and share di channel YouTube Free Hallat. Selamat thank you. Aku nanti sekalian bahkan bakalan ini ya unboxingnya hadiah dari isi Mobile karena di sana itu uh, acara gathering semuanya nggak banyak. Kebetulan acaranya kan lagi ini ya. Di luar itu gerimis jadi banyak yang udah dateng Eh nggak taunya kita kita malah jadi dapat hadiah semuanya. Ada yang dapat lampu-lampu BTS, ada juga yang dapat voucher. Dan aku dapat <tong> stik. Makasih ya. Sehingga aku masuk kalian ini deh. di saat lain di saat yang lain liburan dengan temen temannya kalau aku cuma izin izin keluar sebentar aneh ya Yeah. halo halo halo guys lanjut lagi setelah di daan park sekarang aku sedang berada di mana Icon-nya Taiwan yaitu gedung pilingi guys kalian bisa lihat ya aku lagi ada di bawahnya dan sini ternyata lebih rame dari di paling aku ya kalau dibandingkan tahun yang lalu emang udah udah udah udah udah udah udah udah udah udah udah udah udah udah udah udah udah udah udah aku udah udah udah udah libur udah aku izin karena barusan ada acara gathering di IC Mobile dan kebetulan udah udah udah udah udah udah udah udah udah udah udah udah udah berapa kali ya, <laughs> udah berapa kali aku udah dapet kayak gini dari arah mana ya biar kayak gini seru seru seru aku emang bukannya nggak nggak suka rame, -rame. aku kalau pergi pergi kan pengen fokus bikin konten kalau sama teman-teman kadang suka pergi kemana kemana kayak gitu guys jadi aku lebih suka fokus bikin konten YouTube habis itu udah sama yang pastinya bikin challenge challenge di TikTok. Jangan lupa kalian dukung ya. Aku bakal ikutan membuat TikTok lagi di isi mobile dan di kerjanya tanggung. ini seru banget loh. rame Ramai. seru banget. Sebenarnya lebih seru dari yang di pancel. Apa karena kemarin aku nggak full ya? Kemarin aku sepertinya nggak full sih. Karena ada aku tuh udah kecapean. <laughs> jadi kalau mau suasana biru karena ini udah, udah menyambut hari natal dan tahun baru jadi lihat, setiap tahun temanya selalu berbeda <tay> di bawah, di bawah gedung Iringi dan sebenarnya itu deket banget ya Allah. Aku nggak tahu kenapa aku udah hampir dua tahun di sini tapi nggak pernah mampir ke sini karena aku kalau libur mikirnya mendingan sekalin jauh gitu. Gimba, sah. Oke, ada ada untungnya juga ke bawah kayu. Udah mulai jilis, walaupun ribet Ini slim sebayang gak sih, ribetnya aku Ribet banget Tadinya sudah ada rencana Mau pergi sama yang kemarin Juara satu di Golkar, kalian tahu kan? Nah, kebetulan dia hari ini Ulang tahun, dan katanya udah ada janji Sama temen-temen, jadi apa-apa deh aku juga sekalian sih ya Karena menghadiri acara gathering uh, Tiktok dari isi Mobile Dan kebetulan aku udah izi dari jam 2 Aku bilangnya main ke rumah kata aku loh guys ya, <laughs> Ini belum kemana-mana ya Ini masih di bawah Kalau kita lihat ini masih di bawah Lihat deh Itu gedungnya Gedung giling ini Dan aku masih di posisi bawah guys Kalian bisa lihat tadinya mau buka tuh tongsisnya usah oh, kali ya. <Syukur> <Syukur> <Syukur> aja. Yes. kenapa aku bela belain keluar karena kebetulan aku mau ikutan lomba tiktok lagi jadi kalian harus dukung ya kalian yang udah dukung aku bakalan kasih reward apa reward ya untuk tahun ini aku enggak tahu apa bentuk barang mini minigol atau tentu kalian pengen pulsa saldo kalian komen ya di komentar di bawah ini oke okay guys jangan lupa pokoknya kalian terus ikuti vlog aku kemana aku bakalan kasih tahu kalian tentang wisata atau tempat-tempat Taiwan yang sangat seru banget karena Taiwan itu lampu ya, surga halo sekarang kembali di Hujan dari tadi, duh ini aku, kayaknya aku mau langsung nyopet guys Halo semuanya guys kita lanjut lagi dan sekarang posisinya kembali hujan Tapi ada untungnya juga ya walau sempat ribet nih bawa-bawa payung gak taunya kalau hujan kayak gini kan Cuma ada manfaatnya Ayo aku bakalan ajak kalian ke sini aku belum sempat kemana-mana guys Tapi masalahnya aku udah izin dari jam 2 Aku udah izin dari jam 2 <laughs> terlalu gede sih harus cepet kali ya harus pakai payung ya ampun gede masker aku ada turun ke bawah jadi saya yang pakai gimana gitu dari tadi kelihatan enggak ya rambut aku? Ini rambut aku ada yang keluar, guys. Mana Tuh kalau dari sebelah situ agak gelap, tapi kalau dari arah sini kayak hmm. gitu. Perjalanan dari siang Sampai sekarang Akhirnya aku harus pulang Thank you Oke okay, aku makasih banget buat kalian yang udah Nonton video ini Dari awal hingga akhir Pokoknya jangan lupa Selalu ikuti terus ya kemanapun pun saya saya <tuh> Salam sukses Salam dari youtuber pemula aku juga masih belajar guys Pokoknya kalian tetap semangat, nggak harus punya kamera digital tuh yang keren Tapi juga bisa kok So, tetap semangat semuanya Aku kalau pakai ini, saya <laughs> mau ke situ? Yuk, terus aku mau pulang. Ayo, nah, naik itu aja. sama mau ke situ, mo. mau video ke situ, foto, Pak. Soalnya aku gimana ya? <laughs> ah dari belakang aja, guys. Itu saya di sana, saya di sana yuk. Aku biarin, biarin loh, kayu sama itu enggak gede kok. Taruh di situ aja. Gak apa-apa, itu ada. Aku juga taruh di situ, nggak apa-apa. Tadi kita sudah muter-muter lumayan lama, bikin vlognya juga lumayan ya, udah bikin video TikTok, udah bikin video YouTube di lampu yang warna orange. Sekarang kita terang-terangan dulu nih, nggak <tuk> Boleh boleh. Hai, hmm, pertama yang tengah itu yuk. <SILENCIO> udah malam. Soalnya aku udah lama perginya. Hai, temen <SILENCIO> oh, teman, -teman baru lagi lagi setiap setiap perjalanan aku, walaupun walaupun sendiri sendiri selalu orang-orang orang baru <SILENCIO> di sini di sini Kak. di sini gelap nggak di sini cek apa di sana yang terangnya cek lihat itu kampung jomblomi ya di iya iya iya siapa nih samen siapa nama siapa aku Sini. mbak Jenny guys apa turun jejak ini ya di sini ya kalau kita kan tadi dari bawah bisa aja sih empat langsung ya Iya. aku ya nanti keluarnya berarti arah tiga di sana biar deket. Cuma bedanya aku nanti bakalan jalan lagi atau keburu nggak ya? Eh sampai Cari. beda jalur sih. Dari ini jalan. Iya. Ya, dari dari J innya, guys. banget ya. Oke okay, sekarang aku mau pulang karena sebenarnya nggak ada nggak ada rencana juga ke ilingi. <laughs> Tadi kebetulan lu sekalian jadi ya udah sekalian lewat. Change, Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I'll move on each and every day. The past is where it stays way back a year ago.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 ada tongsip ada tongsip dipakai jadinya ya, jangan lupa ya subscribe jangan lupa subscribe sekarang waktunya pulang udah cukup ya jalan-jalan hari ini Gak usah izin libur, tapi pegel. Ada ketemu saudara lagi, Mbak Ida nih. Namanya dari Jawa Timur, ya, Mbak. Ngar. Soalnya aku pakai rok jadi hati-hati. Nah, -hati. kasih untuk hari ini, pokoknya aku ngucapin makasih banget buat Isi Mobile.